jangan ke bawah jangan ke bawah Kenapa? jaga sini nanti nengok nah, dia merenung merindukan kasih sayang aku meriang sendiri dia dah, tak ada orang Dia nak makan tuh cari makan dia tuh. Mm. Ih, jangan bagi makan. Nanti dia ke sini. Awas ke sana bagi makan. mana bagai situ susah Hah? tuh kena kena di situ jauh situ baginya ini tapi tapi lagi udah apa tapi lagi lagi udah nanti dia datang sini su so, dia datang sini no takut jatuh berani datang jatuh Dia kata-kata, ya kumana datang. kumana tuh banyak. kuman main. kuman kuman aku mau. kita mau, aku mau. Aku mau, aku tengok Aku mau, aku ya Masya Allah. <tuk> dia tu. Dia suka. Nangkang sana di situ. Masya Allah. Oh. Dia nak mulut. <tuk> hmm. Antuk dia tu. Antuk apa tu? Jangan antuk. Antuk apa tu? Ngantuk. Antuk mana? Tu. Dia nak tidur. Untuk mangki. Oh, ng ngantuk. Ng Siapa tedo. ngantuk? Itu. Mangki itu tadi. Wah, dia macam itu. Wah, dia hmm. sentuh. Ini asli mana? Asli Nanti pas itu. Dia, kan. dia tengah, dia tengah, tengah apa? ngejemur. Apa? Dia tengah jemur. Jemur apa itu? Jemur badan dia. Kan? Badan. Hmm. Jemur badan. Jemur badan dia. Jemur. Itulah mangki jalan bagi luar. Hmm. Faham tak? Faham hmm. tak, mangki? Faham? Eh, eh, eh. Tanat. Ui. Dia lari. Ui. Aku cepat tau. dia stoki. Oh, os, os, os, os, os, os, os, makan dia os, os, os, os, os, os, os, os, os, os, os, os, os, os, os, os, jangan jangan os, os, os, os, os, os, dia makan cipo os, minyak tuh? os, os, Angkit tu good boy dia makanlah. Good boy dia makan. makan. Angkit dah bagi makan dia. Dia kan dia dah kenyang. Dia kenyang. Duduk-duduk je dia situ.